Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Selamat pagi, shalom, puji syukur kepada Tuhan yang maha kasih, oleh karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk mengikuti ibadah minggu pagi hari ini. Adapun ibadah pagi hari ini adalah ibadah khusus yaitu Ibadah Syukur Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa penekanan Warta Jemaat. Yang pertama, untuk ibadah PA, PD, dan Berayat, sampai saat ini masih tetap kita lakukan melalui media audio, yang kita bagikan melalui Grup WA. Berikutnya, yang kedua kami mewakili dari Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sampai saat ini tetap memberikan dukungannya untuk mengangsur yaitu inventaris sepeda motor milik GKJW Jemaat Kota Baru, Riorjo. Selanjutnya, Warta yang kami sampaikan adalah, untuk Bapak-Ibu yang pada hari Kamis kemarin tidak bisa mengikuti ibadah berayat rembuk wargo, namun Bapak-Ibu ingin menyampaikan usul untuk perbaikan kehidupan kita dalam berjemaat, maka Bapak-Ibu bisa menyampaikan usulnya melalui Grup WA kepada Bapak Eko Hasto selaku Komperlit atau boleh juga kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji secara langsung. Selanjutnya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak-Ibu. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang pada hari ini telah memberikan natura untuk mendukung ibadah syukur unduh-unduh yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan kami akan sampaikan bahwa selesainya ibadah pagi ini nanti akan dilakukan lelang natura yang akan dilakukan secara online, yang dilakukan mulai jam 9.30 sampai selesai. Demikian beberapa warta jemaat yang kami sampaikan di awal ibadah pagi hari ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto, STH. Dan kita akan mulai ibadah pagi ini, oleh karena itu Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari Bapak-Ibu sekalian kita memulai ibadah pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Ria, semesta bernyanyi. Durya Shalom, selamat pagi Bapak-Ibu serta saudaraku sekalian. Marilah sekarang kita satukan hati dan pikiran kita, kita menghampiri Tuhan, kita serahkan sukacita kebaktian kita saat ini kepadanya. Kita mengambil satu doa. Hendaklah masing-masing menyatakan bahwa pertolongannya hanyalah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan segala karya tangannya. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 171 kita lakukan bait satu. Dalam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus kepada saudara sekalian, amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita pada pagi hari ini kita landaskan dengan sejenak. Mendengarkan bagian dari Kesaksian Kitab Ulangan Pasal 16, Ulangan Pasal 16, Ayat 16 dan 17. Demikian disaksikan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembah persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah kita sambut kesaksian tadi dengan kembali memuji Tuhan kidung nyanyian dari pelengkap kidung jemaat 171 bait 2 dan 3. Jemaat berlandaskan baik dari bagian kesaksian Alkitab maupun ungkapan yang kita nyatakan melalui pujian dalam lagu tadi. Sekarang marilah kita kembali membuka hati, pikiran, dan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Kita mencoba untuk melihat-lihat kembali Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini, tentunya kita ingin menyerahkan semuanya itu hanya di dalam kuasa Tuhan. Mari kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa, terima kasih atas segala bentuk penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersukacita kata karena Tuhan menganugerahkan kepada kami kehidupan. Bahkan Tuhan mempercayai kami untuk menjadi saksi yang hidup, saksi yang benar, sehubungan dengan hari-hari kehidupan yang Tuhan berkati. Tuhan jangan biarkan kami menghentikan segala macam berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk diri kami pribadi. Melainkan kami mau meneruskannya, membagikannya kepada siapapun yang ada, yang ada di lingkungan kami. Terlebih ketika kami menyadari begitu besar anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, ajar kami untuk meneruskan serta membagikan anugerah pengampunan Tuhan di dalam kehidupan dengan kami mau saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan. Dengan demikian, setiap hal yang masih harus kami lakukan dan lanjutkan senantiasa berada di dalam pimpinan serta kuasa Tuhan, bahkan juga berkenan bagi Tuhan. Bapak, kami mengundang kehadiranmu untuk menguasai hati dan pikiran kami, khususnya di sepanjang kebaktian yang kami bangun pada pagi hari ini. Masukilah hati kami, terangilah pikiran kami, kuasailah tubuh kami, hingga ibadah kami benar-benar layak bagi Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, yang berbahagia, ialah setiap orang yang sungguh-sungguh bahkan senantiasa mau membuka hati, pikiran, dan kehidupannya bagi Tuhan. Dan kepada merekalah Tuhan menganugerahkan pengampunan, Tuhan menganugerahkan kekuatan hati dan pikiran untuk mendukung setiap hal yang terjadi yang dialami di dalam kehidupan setiap saat. Sidang jemaat yang kekasih, berita anugerah sebagai petunjuk hidup baru dinyatakan kepada saya dan penyelingan sekalian. Saudara-saudara, saya undang berdiri dan marilah kita menerima berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang demikian. Saudara-saudara,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 yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sambut dengan sukacita, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru tadi dengan kembali memuji Tuhan, lagu Bapakku Persembahkan Tubuhku. sembahkan tubuhku sebagai bersembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati sembahkan disilakan silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman pada pagi hari ini dalam rangka hari raya Unduh Unduh kedua di tahun 2020 diambil dari Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, minta petunjuk terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahtamu ya Kudus ya Tuhan. jikalau pada pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah berkumpulkan kami di tempat ini, khususnya anak-anakmu Jemaat Kota Baru Diorjo pada pagi hari ini. Terbukti kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan perkenankan pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membuka, merenungkan lebih-lebih akan membaca kebenaran akan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi sebelum itu ya Tuhan, berkati kami semua. Buka mata telinga hati kami, lebih-lebih ruangan, hat, ruangan ini ya Tuhan, kau jauhkan dari segala kuasa-kuasa gelap. Kami juga serahkan hambamu Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang akan memberikan sapaan firmanmu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berkati dalam keluarga, kesehatan, lebih-lebih dalam pelayanannya agar firman yang akan disampaikan nanti, boleh menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, semuanya ini kami serahkan, dari dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Anakku yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini, diambil dari ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan demikian firman Tuhan Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis Dari manakah engkau lalu jawab iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah memujuk aku." melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dikunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka Berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu Kutukilah alamu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, marilah kita pujikan PKJ nomor 4 baitnya yang pertama. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari Jangan lupa bawa persembahan Mari kawan, ajak teman bersama menyembah nyanyilah terus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Penyenjangan pasti paling tidak saya berharap saya yakin bahwa penyenjangan semua tetap dalam keadaan sehat senantiasa dianugerahi semangat oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan yang dianugerahkannya. Nah, saudara-saudara, mendasari sukacita kebaktian kita melalui perenungan pagi hari ini, diterangi oleh judul ngono yongono ning ojo ngunu ngunu yongunu, ning ojo ngunu. Salah satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berarti mengajak saya dan penyelidikan sekalian untuk melakukan sesu sesuatu hal, mengalami hal-hal dalam kehidupan ini secara tidak berlebihan sederhana sakmatya sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus nats pembimbing kita ambil dari bagian surat 1 Tesalonika pasal 5 1 Tesalonika pasal 5 pada ayat 18 yang juga mendasari tema sukacita perayaan unduh-unduh kita hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Tuhan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian yang kekasih, nguno yonguno ning ojo nguno. Bisa jadi ungkapan ini juga mengajak kita atau bahkan siapapun untuk melakukan, untuk mengalami salah satu ungkapan yang mungkin sering kita dapati di dalam media sosial kita, yaitu perbanyaklah syukur agar tidak takabur. Perbanyaklah syukur agar tidak takabur. Atau mungkin istilah yang bisa dibilang agak eh, sedikit, agak ekstrim. Perbanyaklah mensyukuri nikmat, supaya kita lupa sambat. Akehono ggonmu nyukuri nikmat supaya lali sambat. Nah, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara istilah-istilah itu kita akui atau tidak mengarah pada istilah yang biasa atau sering terjadi, diungkap dalam kehidupan kristiani kita, yaitu tentang mengucap syukur, bersyukur. Nah, saudara-saudara berbicara tentang mengucap syukur, rupanya gampang-gampang susah atau mungkin juga susah-susah gampang menjadi hal yang sesungguhnya gampang tapi tidak jarang justru itu sesuatu yang susah untuk dilakukan atau sebaliknya sesuatu hal yang susah dilakukan tapi sejatinya Gampang untuk dilakukan. Gampang, biasanya ketika orang sedang bahagia, sedang merasa bahagia. Ketika orang mendapat misalnya promosi jabatan, bisa membeli baru sesuatu barang, atau segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu yang dialami, biasanya orang mengucap syukur tidak dirasa sebagai perkara yang sukar. Sebaliknya, menjadi sulit Terjadi ketika orang merasa mengalami masalah. Pergumulan hidup yang dirasa begitu berat atau pendeknya mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Bapak-Ibu dan saudara-saudara pada saat ini, pada pagi hari ini, ada sabda Tuhan kepada kita yang seolah mengingatkan kita sekalian pada salah satu makna yang dikandung dalam ungkapan tadi. Nguno yonguno ning ojongunu. Yaitu bahwa ketika hati kita bahagia, maupun ketika hati kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, sampai saat ini, sampai hari ini, nampaknya belum ada tokoh lain yang mengalami hal seburuk Ayub di dalam hidupnya. Dalam waktu satu hari, Ayub menerima empat pesan yang masing-masing membawa berita terpisah tentang ternaknya, hambanya, dan sepuluh anaknya. Ayub kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Bahkan, seolah peristiwa itu belum cukup parah, Ayub yang sedang berduka cita, tiba-tiba ia menderita penyakit kulit yang mengerikan. Dalam cerita ini saudara-saudara, boleh saja kita melihat apa yang sedang terjadi di balik tabir yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi ketahuilah bagi Ayub, tidak. Kita dapat melihat bahwa semuanya itu adalah ulah si jahat. Iblis mendatangkan semua itu hanya dengan satu tujuan yaitu untuk membuat Ayub mengutuk Allah dan dapatkah Iblis tadi berhasil membujuk Ayub ternyata tujuan Iblis tidak tercapai pada diri Ayub tetapi di dalam diri istri Ayub yang berkata, kutukilah Allah dan mati saja. Istri Ayub jatuh ke dalam rencana dan jerat iblis. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus ketika penderitaan atau malapetaka atau hal-hal buruk terjadi yang diinginkan oleh musuh adalah agar kita menggerutu, sambat, mengeluh, bahkan mengkritik dan mengutuk Allah. Tetapi saudara sederah tahukah kita apa yang terjadi ketika kita malah mengucap syukur kepada Allah? Dengan mengucap syukur kepada Allah, terlebih ketika kita harus berada dalam situasi yang tidak mengenakkan, tidak menggembirakan bahkan membuat kita susah. Sadarilah, bahwa sesungguhnya dengan mengucap syukur kepada Allah dalam suasana yang demikian itu kita sedang mematahkan rencana dan tujuan si jahat kita seolah sedang memberikan satu TKO kepada si jahat seolah kita sedang memberitahu kepada si jahat yang sedang mencobai kita bahwa tidak engkau tidak akan berhasil membuatku jatuh ke dalam jeratmu tujuanmu tidak akan tercapai dalam diriku yang kedua saudara-saudara dengan mengucap syukur kepada Allah terlebih Ketika kita sedang berada dalam kesusahan dalam penderitaan, dalam suasana yang memprihatinkan, sejatinya ketika itu kita berhasil, kita dapat mematahkan tujuan si jahat yang ingin membuat kita memberontak terhadap Allah. Ayub berkata kepada istrinya, "Kau bicara seperti kau bicara seperti orang dumu. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Ibu, bapak, dan Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita termasuk orang yang tidak dapat men mengucap syukur dalam segala hal, perhati hatilah kita tidak berbeda dari istri Ayub yang hanya mau menerima yang baik dan menolak yang kita rasa tidak baik. Sebuah tamparan keras bahkan TKO. Sebab menurut Ayub, pola pikir seperti itu adalah konsep yang dimiliki oleh orang-orang dulu. Secara tidak langsung, Ayub ingin mengingatkan saya dan penyelidikan sekalian bahwa justru karena kita sedang hidup di dunia ini yang merupakan daerah kekuasaan si jahat. Berhati-hatilah, ngunu Yongunu, Ning ngunu. Sebab selama kita berada di bumi ini, kita akan senantiasa berdampingan dengan cobaan dan penderitaan. Saudaraku sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus kita mungkin tidak tahu apa alasan dibalik semua hal buruk yang sedang menimpa diri kita. Tetapi yakinilah bahwa dalam situasi yang paling parah sekalipun, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali. Keyakinan inilah yang membuat Ayub dapat mengucap syukur kepada Tuhan Allahnya dalam segala hal, dalam segala suasana hidupnya. Dan karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh dengan memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 4 bait 2. Bapak, Ibu, Saudara yang berkasih dalam Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik, Langit dan Bumi.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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di kesempatan yang indah ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur dan persembahan hari Minggu. Akan tepat tetapi sebelum kita memberikan persembahan ini, kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur Pasal yang ke-86 ayat yang ke-12, Masmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan: "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Bersama-sama kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 335 bait yang pertama dan yang ketiga sambil kita menyerahkan persembahan kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tiba-tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita ungkapkan kembali kepada Tuhan serangkaian kegiatan, kebaktian, bahkan ucapan syukur yang kita lakukan pada hari ini kepadanya. Mari kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, ajarkanlah kami agar selalu mau mengucap syukur dalam segala hal. Apapun suasana kehidupan yang harus kami hadapi. Kami yakin Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada kami, menyikapi segala suasana kehidupan ini dengan bijaksana. Bapak, di tengah sukacita persekutuan kebaktian yang kami alami pagi hari ini, kami menyerahkan persembahan, kami menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan, khususnya di dalam rangka kami merayakan unduh-unduh yang Tuhan percayakan. Bapak kami yakin engkau berkenan menerima persembahan kami, apapun bentuknya seberapapun banyaknya, terlebih saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola baik Panitia Pelaksana Perayaan unduh unduh ini maupun Majelis Jemaat yang Tuhan pakai Tuhan anugerai kepada setiap mereka ketulusan, sukacita, kekuatan, kesehatan biarlah semua yang mereka lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, kami teringat kepada saudara-saudara kami, kepada para orang tua kami. Di tengah bermacam bentuk kelemahan, kekurangan, bahkan keprihatinan, Bapak campur tangani setiap upaya yang terjadi, tanugerai kekuatan, anugerai kemampuan untuk dapat keluar dari segala pergumulan, bahkan permasalahan. Demikian juga ya Allah keberadaan kami di dalam kehidupan sosial dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Segala situasi yang kami hadapi, Tuhan pun berkenan mencampur tangani, bahkan Tuhan sendiri yang berkarya melalui kami. Tuhan memampukan kami, menyikapi dengan bijaksana setiap situasi yang terjadi. Bapak kami juga menyerahkan keseharian hidup segala warga di Kajiwih Jemaat Kota Baru Triorejo. Mereka yang Tuhan telah menganugerahinya pekerjaan, mereka yang masih harus berupaya untuk mendapatkannya, mereka yang masih harus melanjutkan studi, juga Saudara dan anak-anak kami yang sedang berupaya untuk mempersiapkan diri bagi masa depannya, membentuk keluarga, menantikan jodoh Tuhan sertai mereka, terangi hati dan pikiran mereka, berkati upaya-upaya yang terjadi. Kepada para pelayan di gereja dan jemaatmu ini, Majelis Jemaat Pangrigen Kelompok KRW-KRW, para pelayan di dalam badan-badan pembantu Majelis Jemaat, para pamung, Tuhan, biarlah semuanya senantiasa berada di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Terlebih kami yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan acara atau kegiatan perekaman demi penyelenggaraan kebaktian serta Ucapan syukur unduh-unduh ini, Tuhan pasti menguasai kami dan saudara-saudara kami sekalian, bahkan juga segenap anggota keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi dan mendukungnya, ya Bapak. Untuk saudara-saudara kami, para penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dari lingkup pusat hingga di daerah-daerah, Tuhan terangi hati dan pikiran mereka, Tuhan anugerai kesungguhan, ketulusan, kejujuran, sehingga di dalam mereka mendampingi kami segenap warga bangsa ini, semua dapat berlangsung dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itulah ya Allah, beberapa hal syafaat yang kami ungkapkan kepada Tuhan, dan sekarang inilah doa pribadi kami masing-masing. Tuhan Allah yang penuh kasih Itulah syafaat dan doa pribadi-pribadi kami Dan kini kami serahkan hidup Serta kelanjutan hidup kami Hanya di dalam kuasa dan kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami Melandaskan setiap tapak kehidupan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 tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, biarlah sukacita kebaktian serta perayaan unduh-unduh kita pada hari ini. Memberikan kekuatan dan menambah-nambahkan kemampuan serta kehidupan saya dan penjangan sekalian, untuk mengalami serta melanjutkan hari-hari kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, marilah kita berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat Nomor 415, Bait. Satu Saudara sekalian, kembali kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon dan menerima berkat Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan, Yesus Kristus sumber sukacita dan keselamatan. Melalui pimpinan serta penyertaan roh kudusnya, menganugerahkan limpahan berkat di sepanjang hari-hari kehidupan bagi saudara-saudara sekalian pada saat ini, kekal dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 409-1-2 Demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita telah selesai melaksanakan ibadah khusus unduh-unduh yang kedua tahun 2020 ini. Kami mewakili majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto yang telah melayani kami semua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Juga kami juga berterima kasih kepada seluruh pendukung, organis, song leader, juga tim kru syuting yang sudah bekerja keras untuk kita semua, sehingga ibadah pagi ini semuanya boleh terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekali lagi kami mewakili Panitia Unduh-Unduh mengingatkan kembali bahwa setelah berakhirnya ibadah pagi ini, kami mohon partisipasi Bapak-Ibu semua untuk mengikuti kegiatan lelang natura yang akan dilaksanakan secara online mulai jam 9.30 nanti hingga selesai. Demikian, Bapak-Ibu, seluruh rangkaian acara ibadah undu-undu yang kedua tahun 2020 ini telah kita lalui dengan baik. Dan setelah berakhirnya ibadah ini nanti, kami mohon Bapak-Ibu menyaksikan acara pemotongan tumpeng sebagai simbolis dimulainya kegiatan undu-undu yang kedua tahun 2020 ini. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita semua dan keluarga saat ini dan selamanya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami persilahkan kepada petugas yang akan melaksanakan simbolis pemotongan tumpeng untuk mempersiapkan diri. Pemotongan tumpeng ini dilakukan oleh Ketua Panitia Bapak Ronang Widianto dan akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiyarto. Ya, kita beri plus untuk penyerahan tumpeng ini. Terima kasih Tuhan memberkati.